Gempa bumi hari ini mengguncang kawasan Tobelo Maluku Utara dan sekitarnya pada 00.07.10 waktu Indonesia Barat, Minggu, 9 Januari 2022. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 4,5 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat pusat gempa Tobelo tersebut berada pada titik koordinat 144 lintang utara 12791 bujur timur. Dilansir dari BMKG pusat gempa berada di darat 33 km barat Daya Tobelo. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Tobelo waspada potensi gempa susulan. Berdasarkan data yang dirilis BMKG guncangan akibat gempa Tobelo hari ini dirasakan pada skala 3 di Tobelo.